Amen. Mm Amen. -hmm. Duh, tuh tuh tuh tuh tuh tuh. anjay bersih gini motor aing brodi bersih kinclong cakep woi paket lengkap eh miring sorry oke okay, jadi sekarang kita mau ke daerah ah mati ke daerah Dago gabut nyoret eh. Huy, macet ya beginilah kalau gabut apa pengen nongkrong di dago, tapi dago yang yang dago atas yang apa apa sih namanya, tanah-tanah merah soalnya mau gimana, mau lanjutin konten yang kemarin yang part 2 juga motornya masih belum beres dari mulai dekal terus apa sih namanya dekal terus ini ini aja baru dicopot-copotin semua engine guard cover radiator ini baru dicopotin sama tensioner rantai lagi dicet ini lagi dicet makanya nggak tahu jadinya kapan nanti kalau emang udah beres semua baru jadi daripada nunggu lama nggak ada nggak konten ya kan? Ini kabel speedonya lupa diikat lagi. Daripada lama nggak ngonten. Mending ya udahlah isi dengan konten gabut. Nah, ya beginilah Bandung kalau sore hari. Macetnya dimana mana-mana anjir. jangka elek biru juga masih di bongkar belum beres-beres lagi diberesin korban malpraktek kemarin nggak jadi padahal udah habis duit banyak jadinya lagi dirapiin sekarang entar kemana itu si Rizky tadi mah pas di belakang perasaan tapi kok tiba-tiba hilang -tiba ya Anjir cewek dijemput pakai BMW. Aing mata apa tuh? Cuma bisa jemput pakai motor. Itu pun gak ada footstep belakangnya juga, jadi harus gantung kaki. Kalau pakai yang ini. Kalau jemputnya pakai yang WR mah bisa boncengan. Tapi kan wrnya belum jadi. Kalau pakai ini jemputnya mah harus gantung kaki. Apa di depan gitu dia? Yeah. kirain -kira aing mana kena lampu merah. Ntar kita mau bikin video TikTok di Pasupati. Apa begitu? Nah, ini sekarang speedometernya udah jalan nih. Kemarin mah itunya dicopot, nggak kepasang. Apa sih namanya yang saklar di bagian sininya? Nggak kepasang, jadi yang nggak jalan sekarang mau udah kepasang nih. Ini 26 km, eh 26 26 oke. Okay. Terus ini juga berpasang spion. Ini spionnya pakai spion sepeda. Ya belinya di Faisal MX. Faisal MX Shop. Anjir ada ngeri kok kalau Di belakang ada trek kayak gitu. Udah sih, ini mah paling tinggal dekal terus repaint. Repent yang direpent kan lagi direpent tuh. Nanti kalau udah jadi, baru kita bikin videonya sama apa. Udah sih, itu doang, gak ada lagi aja. Wah, jadi ya, mohon maaf, apa mohon maaf agak lama karena ya begitulah. Terus mau pakai mau konten pakai yang biru juga kan yang WR kan belum jadi motornya lagi rungkan korban mal praktek <laughs> ah, udah habis duit banyak tapi gak jadi apa-apa motor malah hancur anjir. akhirnya nombok lagi emang susah nyari mekanik yang jujur mah. yang jujur yang bagus ya. kayak nyari jarum ditumpukan jerami anjay bagaikan peribahasa oh, ngomongannya manis banget Emang om omongan semua mekanik tempanis. Wah, gini gini gini gini. Woi, kenyataannya mah anjir. Gitulah pokoknya. Macet, ay. Eh. Ini ban depan kemarin terlalu kempes kayaknya. Gak bisa maju, Cuk, mobilnya. Halang sama itu sedan, soalnya kan kalau kiri itu seharusnya langsung nggak ikut lampu merah, tapi itu mobil. ayolah nggak nyadar diri, goblok ngalangin jalan, ngalangin jalur yang ke kiri. cuk -cu. ayo mau lewat mana coba? coba gitu, nyadar diri kek, udah nutupin jalan orang eh Toyota Yaris tuh, goblok goblok itu lagi mobil kemana co, perasaan satu jalur goblok makanya lihatnya kaget ini yang salah siapa, mobil apa aing orang satu jalur perasaan lah. Lewat sini, jali, cari jalannya agak-agak sejuk lah. juga motor girnya minta ganti 44 soalnya 48 kegedean jadi kalau buat di dia nafas panjang-panjang apa panjang-panjang lagi minta ganti gigi terus kebun binatang biologi garden apa bagi tapi ke atas nanti kotor gak motor udah kinclong masalahnya di atas kan tanah-tanah merah nah enggak lah, tanahnya merah motornya juga merah masih masuk lah warnanya tambah angin ya, bagi ban depan terlalu kempes kayaknya ke bawahnya enak anjir nyore nyore enaknya mah nyore di bawah nongkrong di bawah sih di dago yang bawah sana itu tempatnya gimana ya Kalau kata orang orang teh estetik anjir <laughs> estetik sama sejuk gitu bule anjir bule tuh bukan sih manis ce teteh kok kamu manis sekali sih Fixer, CRF melawan fixture. Kalau kakakmu nonton barbar -bar kau kelihatan. ntar dia kamu ngapain bawa motor kebut-kebutan? Ih, mau tambah tambahin lupa, Cuk. ah rol, Mikir negara sampai lupa. Kebanyakan mikir negara. Tung tung anjay. Waduh, ton ton ton Ya enak lah Wih ada ayam lepas Sama anaknya Eh sama anaknya Sama induknya maksudnya Lagi nyari bapak baru kayaknya Dia menembutuhkan bapak baru Untuk mengurus anaknya dudut. Anjing netra aja nggak keras aja polisi tidur apa itu polisi tidur ekran om om om om om om om om om om om om om Oh, aduh. ini pasti suara video berisik ya. Ya, dan sampailah kita disini, di sini di penghujung acara. Wih, pemandangannya. Di sini atau? Di sini. Di sini bagusnya bikin video anjir. Di sini bentar. Ayo bikin video bentar. pemandangannya bagus anjir, tapi tunggu orang bikin video dulu ayo beli teh pucuk dulu beli teh pucuk kayak orang gila tuh ada warung beli teh pucuk dulu Pucuk beli Nih ya, gorengan kalau ada mah Njay Ini lupa dirapihin nih Lupa diikat Ini kabel buat speedo Tuh. Ini engine guard udah kelepas semua Habis dicuci kemarin Habis dibersihin semua Soalnya kotor sekali kemarin Bandung lagi musim hujan soalnya Jadinya ya gitulah. Ini baru kinclong lagi Putih pucuk berapa? Yang dingin berapa? Yang dingin anjir, tambah rame cuk. dia mau bikin sinematik malah rame anjir, ayo <laughs> kita dibawa rame anjir itu di sini di tengah sini Tadi, itu di situ rame dah main pada main bolanya, tay bola mau bikin di sini backgroundnya ke sana nanti nungguan agak sepi weh oke okay, jadi banyak yang nanya ini motor tuh street legal enggak maksudnya udah ada surat-surat atau belum jadi gua apa sama saya dijelasin sekarang aja mohon maaf baru sempat ngejelasin karena kemarin-kemarin lupa <laughs> jadi untuk motor ini tuh gas-gas G250 GZ1 GZ2 itu kalau dari pembeliannya untuk harga 40 jutaan itu 40 sampai 44 juta tergantung g apa tipenya. Itu belum sama surat-surat, jadi cuma faktur doang karena ini maksud masuknya motor ini tuh untuk adventure. Jadi cuma faktur doang, enggak ada surat-surat. Tapi kalau kita mau bikin surat-suratnya bisa. Bisa karena untuk yang 250 cc itu bisa diterbitkan STNK sama BPKB-nya kecuali yang 450 kalau yang 450 cc itu nggak bisa diterbitkan surat-surat apa stnk bpkb nya karena itu full offroad jadi nggak bisa dibikin surat-surat cuma fakturnya doang tapi kalau untuk yang 250 kayak yang saya pakai ini itu bisa dibikin surat-surat untuk harganya itu antara mulai dari 40 jutaan untuk yang tipe GZ1 GZ1 itu yaitu spare partnya nggak ada yang CNC jadi kayak bahan biasa kalau ini kan udah tuh jadi gitu untuk surat-suratnya mah bisa dibikin STNK PPKB nya kalau untuk yang 250cc kayak gini yang g 250 kan ada yang g 250 sama gm 450 kalau gm 450 gak bisa dibikin surat-surat karena emang untuk full offroad terus untuk biaya buat nerbitin STNK sama PPKB nya mah itu tergantung setiap daerah sih, jadi nggak bisa ngambil patokan. tapi nggak tahu sih, kisah. mungkin bisa juga nggak tahu nanti. bisa langsung aja tamit apa, bisa langsung aja kalian tanyain di admin gas-gasnya ini. ini saya kasih apa WhatsAppnya, kalian bisa langsung tanya-tanya aja. di situ juga udah ada list-list harga motornya, sama tipe-tipenya. jadi bisa kalian apa langsung tanya-tanya, sekalian buat apa informasi kalau nerbitin STNK sama PPKB-nya ya kan? Oke okay, kita ngerokok dulu sebat 2 batang baru nanti kita lanjut lagi pakai motor ini tuh udah hampir sebulan sebulan udah sebulan lebih kayaknya kalau mau dibilang jujur-jujur ya jujur-jujuran kita mah ketagihan pakai motor ini ketimbang WR mah kenapa? karena satu bobotnya lebih ringan jauh lebih ringan dari yang WR karena rangkanya kan udah full aluminium delta box Terus swing arm belakangnya juga udah aluminium. Jadi bobotnya lebih ringan. Terus kalau dari segi tenaga, ya lebih enak ini daripada WR ya, jelas lah 250 ya kan. Walaupun masih karbu tapi ya masih enak. Jadi itu yang buat ketagihan deh. Suaranya juga enak. Suara knalpotnya tuh. anjay Jadi ya karena WR juga masih belum jadi makanya dari kemarin pakai motor ini terus Ketagihan pakai motor ini mah kalau masalah bensin mah apa standar nggak terlalu irit nggak terlalu boros untuk kategori mesin 250 cc apalagi masih karburator nggak terlalu boros dan dia juga bahan bakarnya bisa pakai pertalite jadi nggak harus pertamax atau pertamax turbo karena kan identik kalau 250 lima tuh biasa kompresi besar. Pertalite masih pak ma masih masuk, apalagi ini motor kan kategorinya special engine, jadi masih bisa masih low kompresi lah, masih bisa pakai pertalite. Jadi buat harian tuh ya sangat sangat aman. Ya ini mau kemana mana cuko? Tetehnya mau ke Teteh, Teteh. Jadi untuk ha harian tuh masih sangat sangat aman, special engine yang aman buat harian. Ya, istilahnya mah special engine low budget lah. Topi jatuh gitu, kok oh enggak. Palingnya itu kalau mau dibikin buat harian mah paling terbitin apa STNK sama BPKB-nya. Kan kalau yang 250 ini bisa diterbitin STNK sama BPKB. Kalau yang 450 nggak bisa. Jadi untuk pembeliannya tuh 40 jutaan cuma faktur doang. Ya paling ongkos-ongkos bikin stand KPPKB pernah dengar sih katanya Rp3 jutaan kalau nggak salah. Tiga atau berapa gitu. Ya sekitar segitulah nggak tahu. Mungkin tiap daerah beda-beda gitu tarifnya. Kita tunggu di luar dulu. Dia lagi ngisi bensin bro di kemarin tuh rencananya mau ke Jogja pakai motor ini. Cuma belum jadi sama yang WR juga. wah wow, banyak polisi Brodi nanti kalau emang motor ini udah bener-bener jadi semua udah beres semua udah kepasang decal apa semua segala macam nanti pasti kita lanjut video yang part 2 nya terus habis itu lanjut ke video review modifikasinya jadi review modifikasinya pas udah jadi supermoto karena ini motor kalau dimodif supermoto bisa lebih ganteng lagi daripada kayak KLX biru karena ya Emang modelnya dari sananya udah ganteng sih Jadi kalau dimodif bisa tambah lebih ganteng lagi Di mana? Bebas Duluan Muter bawah lay. Muter bawah Muter di bawah bentar muter di bawah, nyari tempat kosong tuh coba kita bandingin bobotnya tuh sama CRF coba mana coba ini pegang, ringan mana ringan mana sama CRF coba ini pegang, rasain beratnya kayak gimana? jangan ini, ini belum dibaut, cok satunya. <laughs> entengnya. nggak beda jauh. Gak beda jauh kan sama Cierre. tuh, yang badan kayak dia aja bisa diangkat tuh jadi emang bobotnya mah enteng, soalnya Framenya udah full aluminium. apalagi kalau pakai ban 1821 lebih enteng lagi. itu pakai supermoto dia jadi rada-rada berat karena wheelsetnya kan berat. Ya kotor bannya anjir, Aing baru nyuci <risas> cuyumi orang luan gar orang jangan luan Orang ayo kita balik jadi sekarang eh tetap mana ya awas aja. jadi mau potong cukur rambut dulu ke barbershop rambut udah panjang soalnya, oh. ga cocok sama muka hah? apa? <gulau> non? <gulau> mana? oh tadi dari itu apa? atas? dari dago? <gulau> hah? air <gulau> dulu nah. Ayo Mana ke Dea kan ke okay, orang situ Ayo Jadi kita mau Cukur rambut dulu Terus habis itu Ke Cibiru Lihat motor WR Mesinnya mau dirakit Malam ini sih katanya Jadi cukur rambut terus ke Cibiru Lihat yang WR, kasihan udah berapa minggu nggak jalan motor. Tuh. oke, jadi mungkin sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi yang part keduanya, yang modif apa gas-gasnya nih. Pokoknya ditungguin aja, soalnya part-partnya lagi ada yang dicat. Jadi, nunggu berapa hari gitu. Oke, see you next video.